Oke okay guys Pagi hari ini Cuaca tertutupi oleh mendung Yang diakibatkan Oleh letusan gunung Semeru Dan cuaca pagi hari ini Tertutupi oleh Abu Letusan gunung Semeru terjadinya letusan Gunung Semeru tadi malam sekitar jam 3 pagi coy. Hai hai. Sekian terima kasih.